Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game di citra gitu ya yang menggunakan custom textures dan kalau kalian misalnya menggunakan juga untuk yang preload custom texturesnya untuk di uh, settingannya ya dan saat kalian buka itu gamenya tuh nggak bisa kebuka gitu dan nanti di sini akan ada tulisan not respond dan ya kayaknya gamenya ini nggak kebuka sama sekali gitu. Dan sebenarnya ini masalahnya adalah pada uh, preload uh, custom texture sendiri, karena untuk preload custom texture ini itu butuh RAM yang gede gitu. Untuk saya, uh, dengan custom texture sekitar 2 giga gitu ya, dengan gamenya 2 giga ini butuh memori sekitar 11 giga ya, untuk uh, memori yang dibutuhkan untuk ngeload custom texture-nya, untuk preload maksudnya gitu dan ya karena kan kalau preload itu uh, jadi di load duluan gitu jadi disimpan di ram gitu ya di random Access Memory dan nanti uh, nggak harus ngambil lagi ke hardisnya gitu jadi biar uh, custom texturenya ini uh, nggak harus di load lagi alhasil jadi lebih mulus gitu jadi lebih lancar nggak ada patah-patah nggak ada stuttering nggak ada fps drop tapi kalian butuh memori yang gede gitu misalnya 16 atau mungkin uh, Mungkin 32, kalau kalian pakai misalnya pakai tekstur 4K, ya mungkin butuh 64 giga gitu, yang ya kapasitasnya butuh sekitar segitu untuk tekstur yang misalnya 4K, atau mungkin 8K, atau mungkin 16K gitu. Jadi butuh uh, spek yang lumayan tinggi sih untuk ram ya. Untuk emulasi sisanya sih, untuk CPU-nya nggak terlalu tinggi, kayak biasa aja sih, nggak ngaruh gitu untuk yang Preload Custom Texture ini. Karena untuk Preload Custom Texture ini cuman butuh ram yang gede gitu, ram gede banget gitu. Dan jujur sih, sih lebih baik gitu ya, lebih baik uh, si game-nya ini starter gitu daripada butuh RAM yang gede karena ya jujur aja sih jadi agak berat sih ya. Jadi ini di sini saya akan uh, close aja gitu untuk citranya dan kalau kayak gitu tinggal kalian buka lagi aja citranya dan tinggal kalian matiin aja untuk yang preload custom textures-nya gitu. Dan tinggal kalian ke emulation, configure, terus ke grafik ya. Oh, saya grafik, terus tinggal kalian matiin aja untuk yang preload custom textures-nya gitu. Kalian klik oke, OK, terus tinggal kalian buka aja untuk game-nya. Uh, mungkin di sini agak sedikit lambat ya tadi untuk membuka gamenya karena saya sambil rekam juga jadi untuk CPU-nya kepake gitu dan udah gitu ini jadi lebih cepat walaupun uh, FPS-nya uh, naik turun gitu walaupun naik turunnya ini gak terlalu parah sih cuman ke area baru gitu misalnya kalau kalian misalnya main game kayak uh, Shin Megami Tensei 4 gitu jadi setiap ke area baru ya itu harus memang load uh, teksturnya gitu dan ya memang FPSnya turun bisa sampai 15 gitu dan nggak jadi masalah sih ini bukan game yang uh, fast pace juga gitu ini gamenya bisa dibilang lambat gitu karena ini gamenya memang turn based gitu dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya itu kayaknya bukan tutorial itu kayak cuman amatin aja gitu untuk custom texture-nya, dan ya udah gitu dan kalau gamenya nggak kebuka itu ada masalah pada custom texturesnya gitu dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kek bye bye